Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, dan Leslar Lovers dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Fatih hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Billar. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang. Untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, masya Allah, banget ya, cidukan kembali kita dapatkan. Kali ini keren banget, para sahabat, terlihat Bunda Lesti Kejora ini lagi mau mengendarai mobil mewah di Bali. Wow! Makin keren, apalagi penampilannya luar biasa banget Masya Allah Makin cantik, dengan senyuman manisnya Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, amin Kita lihat persahabat ya, pasangan ini pun diunggah kembali Alayakun Santal Putih Bilar, kita simak kalimat caption yang ditulis Apa ini? Keren banget nih mesti dan suami dong langsung sutradarain katanya itu Masya Allah Apapun itu persahabat ya selalu diberikan kemudahan untuk let's doa-doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita di postingan ini pun tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan diantaranya dari akun kesuar mengatakan ini mah keren banget Bundanya El cantiknya nggak ada obat pakai hijab kayak gini nambah cantiknya dagunya kelihatan bagus katanya tuh Wow Masya Allah ada juga persahabat tanggapan dari akun second lead the syndrome mengatakan kamu mau beli mobil ini mau Mini cooper gantian bentar bisa nggak sih Aduh Masya Allah banget persahabat ya Bapak itu nawarin atau bertanya dengan bunda Leslie kejora mau mobil ini katanya tuh luar biasa ini keren banget kita selalu menantikan kejutan selalu menantikan kebahagiaan dari les Entertainment persahabat doakan saja yang terbaik Bismillah mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan kita lihat juga persahabat tanggapan selanjutnya dari akun Instagram We mengatakan apakah bunda sedang syuting video klip wow masya allah banget persahabat kita doakan saja ya, mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dari Leslor family. Kemudian juga persahabat kita simak di unggahan Adi Sky, yang lalu. Mengunggah video bareng BBL, persahabat ya. Kalau kata Bang Adi sih, ini simulasi jadi keluarga cemara, tuh persahabat. Masya Allah, emang sangat lucu dan menggemaskan sekali ya, Bang El. Bang Ades kaya aja sampai gemes banget nih sama kok Lloyd kepada BBL yang lucu makin pintar makin ganteng makin soleh Masya Allah kemudian juga bersama kita simpan di unggahan Kak Bibu satu jam yang lalu kembali mengunggah video BBL Kak Bibu mengatakan susah banget di foto dia katanya itu bersahabat kalem banget ya Bang El orangnya luar biasa Mirip banget dengan panda. Tingkah laku aksi jahilnya juga persahabatnya ini Masya Allah banget, mudah-mudahan Tentunya kita mendapatkan kabar bahagia Dari Leslar hari ini Doakan saja yang terbaik Dan pastinya kita masih menunggu cidukan lain Hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Divot TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilal Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.